dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk memberikan informasi terbaru Kabar baik dan kabar bahagia Seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar Dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru Di malam hari ini persahabat Ya perhatikan malam hari ini persahabat ya stand by tim dari Leslar Entertainment ini untuk menyambut kedatangan Bunda Lesti dan Papa Bilar wow tim Leslar persahabat ya ini ramai banget menjemput Pabil dan Bunda Lesti ini sih kebahagiaan banget ya siapa yang mau ikut tuh untuk menjemput pandanya Ambang L wow wow ada bang Boril persahabat ya, dan mobil siap tuh untuk menjemput panda abang Fatih. Momen ini pun diripost kembali oleh akun Leslar underscore ada kalimat caption yang dituliskan. Ada yang mau ikut jemput panda? Ngantri ya, jangan dorong dorong, jangan sikut sikut. Siapin anti mo, siapin kresek, sendal dipegang biar kagak keinjak, wow, <gifat> ini si cute banget persahabatnya, ya masya allah. Dan kita lihat persahabatnya banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Salah satunya persahabat dari akun city.wulan1 mengatakan pasti ntar bundanya abang L nangis ketemu. Sudah dipastikan persahabat ya, kita menunggu banget momen-momen spesial saat pertama kali. Pandanya Abang L bertemu langsung dan persahabat ya Bapak Bilar maupun Indonesia secara langsung memeluk Abang Fatih Masya Allah banget ya semoga saja ada cidukan vitamin yang kita dapatkan dari idola kita Masih menunggu kabar dan pastinya cidukan terbaru berikutnya jangan kemana-mana persahabat ya tetap stay tune